Pada mana nih, kuno ya? orang yang dong, Mas miring santo Ini masuk anu lulusan, san puluh Kayak mak miringnya jadi interong ngarmu Dia, di saya rapopo bener-bener TV TV anu ini di lab saya Oke channel. Antonito intro kayak jardi Jangan lupa like, share. Channel Siap. kasih, Mas. terima kasih. Kami terima kasih. Anu oh. aku. Okay. tak tuh bel, ini aku